terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para Sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya ada kabar spesial banget ya untuk kita semua ini suatu kebangga juga untuk semua para fans dari Lesti maupun Rizky Billar. Kita lihat guna pertama ini ada sebuah penyampaian langsung dari Pak Helmi Yahya para Sahabat ya Masya Allah. Tentunya, menyampaikan bahwa suara Deddy Lesti itu adalah suara yang khas persahabatnya dari diri sendiri. Kebanggaan untuk kita semua ini langsung dinilai oleh Helmi Yahya, persahabatnya, masya Allah, kepada Suatu kebanggaan untuk kita semua persahabat ya Luar biasa, mudah-mudahan tentunya Dede Elasti maupun Kakak Bilar Selalu banyak orang yang mencintai, menyayangi, dan mensupport hingga mendoakan yang terbaik Unggahan tersebut di kembali oleh akun sabar.ing and score Leslar Ada kalimat kansen juga yang dituliskan Masya Allah bangga gak sih kalian bangga dong apalagi lakinya ya <guruh> luar biasa persahabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans salah satunya dari akun Faulina Aster. Masya Allah, tabarakallah, dedek Lesti Kejora memang benar tanpa melihat Lesti, kita tahu itu pasti Lesti yang nyanyi Karena memang suaranya khas banget, bangga dong yang jadi suaminya eh Rizky Bilar <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh. Luar biasa persahabatnya, suatu kebanggaan pastinya untuk kita semua, Alhamdulillah Banyak yang mensupport, banyak yang selalu dan peduli kepada Lesti maupun Rizky Bilar untuk ke kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada suatu kebahagiaan yang kita rasakan dan kita dapatkan yang mana alhamdulillah untuk CL Cinta Abadi Leslar tetap setiap bersama di ATV ini sudah di 28 trending. Persahabat ya luar biasa ini juga patut kita syukuri. Ini adalah hasil dari Leslar Entertainment. Karya-karya terbaiknya persahabat ya, alhamdulillah banyak yang minati. Sudah masuk di 28 ranting kita Kaskas, mudah-mudahan bisa sampai pucuk persahabat yang buktikan kekompakan dan kesulitan kita semua sebagai fans sejati dari leslar Untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru persahabat yang masya Allah lagi prepare. Dede Lesti, kakak Bilar dan keluarga besar Siap-siap dulu mau back to Jakarta Wow, sudah mau ke Jakarta, para sahabat ya Doakan bismillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan Amin Tentunya terlihat pakai jaket warna putih Wow, semakin cerah Semakin seger banget, para sahabat ya Mudah-mudahan ada cedukan vitamin Yang kita dapatkan siang hari ini Berikutnya kita lihat juga di sini perhatikan persahabat ya ini di lokasi kota Bandung persahabat ya tepatnya tentunya kemarin Dedek Lesti kakak Bilar dan tim ini kayak bikin flow persahabat ya tetapi dalam postingan ini kita fokus sama suara Dedek Lesti yang menanyakan baju kepada Bang Adlin tentunya nanyain baju kakak Bilar persahabat ya masya Allah dengan kiyut dengan suara khasnya Dedek Lesti kejora memanggil Bang Adlin tentunya baju kakak mana katanya ya masya allah <gulau> luar biasa para sahabat ya Ugan ini di repost kembali oleh akun lesti bilar underscore video ada kalimat caption juga yang dituliskan Op Adlin, denger enggak tuh wow <gulau> Masih dijemur deh, kata wartini Mai ya. Masya Allah, luar biasa memang dedek Lesi selalu membuat kita bahagia dan bangga aja yang Mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu pokoknya untuk dedek Lesi dan keluarga besar Leslar. Untuk selanjutnya kita lihat di unggahan. Bang Bobi persahabatnya ya Masya Allah juga nih Diunggah 3 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Bersama istri tercinta ya Ini momen di kota Bandung Wow luar biasa banget ya Pasangan BOI happy weekend guys Katanya tuh Masya Allah Luar biasa Dan kita lihat juga di ya, Ini terbaru juga Diunggah siap-siap dulu Mau back Jakarta Masya Allah sudah siap ya Bang Bobi beserta keluarga Mau OTP ke Jakarta mudah-mudahan selama sampai tujuan Dan kita doakan pokoknya terbaik Untuk idola kesayangan kita masih menunggu kabar dan cedokan vitamin siang hari ini Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.